Terbaru, terupdate, dan terakhir seputar *Les Law tentunya. Baiklah, para sahabat *Les Law, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ke kabar pertama kita lihat: ada diadakan spesial banget nih yang diunggah oleh akun HP kentot Toto Sultan. Meripos unggahan dari Bang Fali Akbar, pasal ya terlihat dari Kejora ini sedang nangis dan ngambek. ya <gif> kepada Erkel Mirjum, nih yang tentunya baru diatur. Persahabatnya duh telat gara-gara syuting tuh, nunggunya lama banget. Persahabat ya, Dedek sampai ngambek, tapi ngambeknya kios dan menggemaskan. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggah spesial yang mana tentunya dari sahabat dating anas karleslar yang mengunggah sebuah unggahan postingan persahabat ya ketika momen video call kakak bilar bareng Kobas ya Basuki Rojot tuh masya Allah kata Kobas mah yang enjoy di Turki hehe katanya tuh terlihat sangat ganteng banget ya adalah kita. France dan selalu membuat kita semakin bangga. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, menjadi imam baik untuk idola kita, sang kejora kita, Dedek Lesti Kicurang. Dan kita lihat persahabatnya dalam postingan foto ini, Kakak Bilar semakin melebar tuh pipi. Wow, terlihat sangat bahagia banget ya, barang dedak Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu bahagia terus dan selalu romantis untuk menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah gantar baru dari tidak elastik kejorat. Dia konis sedangkan pribadinya mengunggah sebuah postingan foto. Wow, luar biasa. Akhirnya diposting juga di feednya persahabat ya. Foto keren, foto kece, foto manja banget ya idolan kita ini selalu saja membuat kita bahagia. Apalagi outfit yang dipakai, tentunya luar biasa banget. Hasil stylish dari Kak Wandahara Wow, luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Kita lihat juga di postingan dari Lesti Kejara ini Ada komentar dari sang suami bersama Ya kakak Bilar berkomentar Oh ini yang pas kakak lagi di balonnya, Katanya tuh Dengan gercep juga Dedek Lesti menjawab komentar dari kakak Bilar dengan sebuah kalimat berisik kata di Lesti ya aduh memang kakak Bilar ini ada-ada aja sampai istrinya pun tentunya hanya bilang menjawab berisik katanya tunduh <laughs> awal ntar marah lagi dan nangis lagi nih persahabat ya selain itu kita lihat juga persahabat di kolom komentar sini banyak tanggapan banyak yang tentunya Diberikan respon dari fans sejati Leslar, yakni dari akun Instagram. Novia Anasgor mengatakan, "Etriski Bilar ini tersangka yang bikin Dede nggak bisa naik balon," katanya. "Tuh, <gapan> cute banget persahabat ya, doakan selalu. Mudah-mudahan idola kita selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan." Selain itu persahabat ya Teh Fitri Carlina juga ikut berkomentar di postingan dialasi kejora Masya Allah Happy selalu bumil cantik Wow tidak ketinggalan selalu saja berkomentar di foto di kejora para persahabat ya Mudah-mudahan Teh Fitri juga selalu sehat dan selalu tentunya bisa mensupport mendukung penuh untuk idola kesayangan kita dan berikutnya kita lihat juga persahabat adukan special vitamin bahagia yang kita dapatkan walaupun cuma kaki doang yang diunggah tetapi kita merasa bahagia persahabat ya wow tentu ini kaki aja dulu yang diposting mudah-mudahan saja secepatnya kita melihat fullnya nah, persahabat ya pasti romantis banget nih postingan foto ini dan selain itu persahabat ya kakak bilar pun mengunggah sebuah postingan foto terbarunya di akun instagram pribadi miliknya menguas sebuah postingan foto yang sangat luar biasa, keren juga persahabat ya Masya Allah Idola kita selalu tampil keren tampil kece Dan kita lihat persahabat tampil foto sambil merem Ada kalimat caption yang dituliskan oleh kakak Bilar situ kakak Bilar mengatakan merem dulu biar tiba-tiba udah sampai rumah aja katanya tuh Wow cute banget nih kakak Bilar sesekali foto keren dulu biar ntar anak gue tahu bapaknya dulu pernah keren Tuh, persahabat ya dipahami tentunya kakak bilar ingat sesekali foto keren karena nanti biar anaknya tahu tau ya, bapaknya dulu pernah keren wow luar biasa banget nih Kagak biar mudah-mudahan selalu tampil modis, selalu tampil keren dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua, amin ya dan berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan yang mana spesial oleh para sahabat ya wow ada ketua buaya from dari Turki katanya tuh et wow. <laughs> Luar biasa nih orang-orang Turki baik-baiknya persahabatnya menyambut menemani Idola Tim dan keluarga besar untuk liburan. Wah, wow, luar biasa dan kita salvok banget sama postingan foto tersebut dengan pub Dance ya. Tuh perhatikan pub Dance yang duduk santai sambil memakan es krim ya. Luar biasa pub Dance selalu kece, selalu tampil cute dan selalu membanggakan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya bersahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan info terbaru, kabar bahagia dari idola kita. Tetap stay to dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? selangkah berkomentar, Abang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.